Halo sobat, di kali ini saya akan berbagi trik bagaimana cara mengatasi mesin otomatis Kasus mesin cuci merek SAP ya keluar error E2 ya kita mulai colokin seperti ini ya kita colokin dan kita mulai dan power ya kita hidupkan kita langsung spin kita mulai langsung e2 ya kelihatan ya nah permasalahannya dari sini kita matikan dulu ya permasalahannya dari sini sobat nah permasalahannya jangan buru-buru dibawa ke bengkel ya nah kita periksa ini bongkar ini ya belakangnya kita cek nggak boleh ada yang putus nah ini ternyata putus dan ini juga putus Kita sambung ya. Kita sambung dulu Kendalanya yang Seperti mula Satu Tidak bisa membuang air ya Dan sekarang Setelah saya perbaiki Dan hasilnya kita cek ya Oke, sini. Kita, kita mulai cek Kita hidup Power ya hidupkan power nah, hidup nah sekarang kita cek hmm, bagian sudah bisa membuang air langsung press ya langsung press kita play kita cek sudah tidak keluar ya lihat ya tidak keluar eh dua lagi dan kita lihat tuh airnya nah airnya sudah bisa keluar bisa membuang sebentar lagi mesinnya akan bergerak Oke okay, airnya sudah bisa keluar Nah lihat mesinnya Sudah mulai bergerak Kelihatan tidak Kelihatan ya Oke okay. Jadi kendalanya hanya di sini kawan Kendalanya hanya di sini yang keluar error 2 ya Bagian kabel kabelnya Cek bagian body belakang Jadi ada yang putus ya Ketika ada yang putus Ya ada sekitar dari sini atau dari sini Muncullah error E2 Oke okay lah, cuman sekian. Semoga bermanfaat buat teman-teman bagi para pemula. Salam sukses.